tinggal satu lagi nih satu lawan satu English Premier League Manchester United uh. juara Wipa. bro, bro. <laughs> <laughs> saya sulit juga anjing <laughs> saya juga agak Waduh teman-teman kita lanjut lagi ke Viva Mobile ya teman-teman ngomong -teman. um, udah pada makan belum? Saya habis beli mie goreng <laughs> Oke, okay, ini kita sasaran bagian Poin oh, 1000 ribu, ini bisa diklaim apa enggak? Oh, oke okay. claim Lumayan bro Tabungan, tabungan haji Umroh, umroh Oke okay. ini coba, coba, coba, coba eh oh belum kesalahan nggak? saya kelahan dulu soalnya kalau main, ini tinggal satu lagi nih satu lawan, satu ini biasanya kalau ketemu lawan gitu ya uuuuh uuuuh Juara FIFA, bro. Ini saya pro, saya pro dua. Dia juara FIFA, men. Aduh, mana saya beli mini beli ini. Lah, ini saya beli mie goreng tapi nggak digaris sendok. Kumaha ceritanya, bro? Bro Ini konyol Ini juara fifa ketemu pro 2 Ini saya ngapain ini pemain jir Gak ngomongnya coy coy <laughs> Fernando Torres susah bro mana puasa yang lek lekat lah ini puasanya nggak gerak hmm. Luluh, uh, gua dia kuat-kuat banget, tuh bro. Apa-apaan ini dikasih yang sulit, ya kan? ketulungan <laughs> Saya nyerang juga ke agak. Men, pernah di Torres. Ini malu-maluin. Bro bertahan deh MU masa gua ga dikasih buat ngegul gitu susah amat punya dia COY COY Udah mana sih, nyelek-lekan, giliran begini, lek-lekan sinyal tuh. Rapet banget ya dia, Bro Tuh kan, ya Allah saya- ecek-ecek banget bro Mana sinyalnya hilang-hilang Bro, bro Bro, susah, bro. <laughs> bro, bro. Ini, tapi enggak apa-apa. Ini ngelatih, saya juga berlatih dari dia, brede. Kasihlah saya satu, kak. setelah main. Oke, di babak kedua saya samping saya akan menang ini susah. <tuh> Bukan, sih Aduh salah umpan Ya masih panjang lagi 62 Hai kemulah alah sorry si sisa tadi Hai ngece nih Oh amatnya ditinggalin kayaknya Bro Kalah, nah, sorry, sorry, sorry. Lah, bisa-bisa cool ini. Lah, lah, lah, lah, lah, lah, lah, lah, kan gitu tuh <laughs> ini mah ditinggalin sama dia bro dia main sendiri otomatis karena dia udah nyetak goal 4 tuh kan karena kalau dilihat decknya itu dia cuma satu nggak main deck 2 ini aduh unfocus Congratulation, anu saya kalah di babak ini. Uh, nyamuk. anak yang bisa diklaim ke ada sampai 10 bro baru sampai 10 bro baru persen ini tingkatkan apa ini Apa ini? Hadiah terjamin, enggak. Utama Bro, Bro Pilih satu, mudah Tonton iklan, turnamen Bro, Bro Siapa ini? Grup A dan B, Gerga Klaim dan riset Huh, seru banget ini, Bro Ini hadiahnya nih, Bidik. Koleksi pemain bro bro saya ini di mode ini belum kelar karena saya kalah 4-0 ju ketemunya juara FIFA tadi mantep mana di menit pertama apa, sinyal saya bapuk ini nggak bisa back ini kalau... oh belum bisa ngele nggak, nggak saya kelel dulu ah ini kalau di, nggak diklaim, bilang nggak? berakhir dalam.. malam. aduh bro oke buat teman-teman, ini seru ini apa ya? starpass ini terjamin kayak ini? apa ini? siapa ini? robe coba ambil semua. paket barang lumayan lah, dapat-dapat paket barang ini. kabarnya naga RWB zing zing zing ropet okay. ini ropet, ini logo mana nih bro? Oh, oh iya iya iya iya, iya, iya. aduh 1.800.000 <tuk> lanjutkan hrrr <tuk> aduh ini eh, buat rekan, rekan nih main di sini nih ah belum saya iklan dulu ah buatnya besok aja <laughs> eh. oke lanjut nanti lagi ya teman-teman lanjut nanti lagi saya mau nih kalau nggak percaya nih saya beli ini apa? beli apa namanya mie goreng itu nggak ada gak ada apa namanya tuh gak ada sendoknya langsung digoreng goreng digoreng tuh gak ada sendoknya gak ada sendoknya nih gak ada sendoknya sendoknya nggak ada ya teman-teman gak ada sendoknya saya makan pakai apa oh, bro makan ini, ini goreng aduh saya makan dulu ya teman-teman nanti setelah makan saya mau lanjutin lagi fifa Mobile ini dulu nah, oke saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jalan melawan semua ambisi di